Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Wisers Manusia adalah tempat salah dan lupa Al-insanu mahalul hoto wa Hadis ini sangat populer sebagai dalih kita Dalam ngeles atau memang lupa Salah satu humor gustur yang populer Yakni soal seorang kiai yang berbuat salah tapi dalam hal ini, Gus Dur punya pendapat lain. Pada umumnya, seorang Kyai atau Gus adalah sosok yang sangat dijadikan contoh keteladanan. Oleh karena itu, terkadang sosok Kyai atau Gus ini juga kerap diasumsikan sebagai manusia suci yang tidak boleh berbuat salah. Dahal, seorang Kiai atau Gus juga adalah manusia biasa seperti kita yang bisa saja berbuat salah entah itu disengaja ataupun tidak. Suatu ketika ada seorang wartawan yang mengira bahwa semua Kiai atau Gus itu adalah orang suci. Sehingga waktu itu ia bertanya kepada Gus Dur mengenai Kiai yang berbuat salah. Gus, itu ada Kiai kok berbuat salah? Itu gimana padahal Kiai itu orang suci? Ya justru yang boleh salah itu para kiai. Kalau kamu gak boleh, kata Gusdur dengan gaya khasnya yang santun dulu. Loh, kok bisa gitu Gus? Tanya si wartawan merasa heran dengan jawaban Gusdur. Ya, karena mereka yang tahu caranya tobat, kok kalau kamu gak tahu caranya, jawab Gusdur terkekeh. Sama dengan pelanggaran hukum, itu ya harus oleh pakar-pakar hukum. Karena mereka yang tahu caranya mereka yasa hukum hey. Kalau kamu, ya nanti kena wasa Timbal Gustur lagi Nah, <laughs> coba deh direnungkan Apakah betul? Ya, banyak sekali Tanpa seudon sedikit pun Faktanya sudah banyak Dan kalau tahu Ada banyak fakta seperti itu Kata Gustur Kita harus lawan Dan tak boleh tunduk kepada fakta yang ada Kita buat fakta yang baru itu penggalan kata kustur oleh Bapak Mahfud MD pada saat dulu di tahun sekitaran 2021 sebelum dia direncerkan. Yah, cukup deh. Bapak wa'alam, bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tik> <tik> A-ha! Ah